Hai jumpa lagi ya video kali ini saya akan bagikan tentang cara beli HP online di Shopee menggunakan Shopee PayLater ya Oke kita langsung saja klik Shopee nya Nah, di sini tampilan depan dari Shopee ya. Kalian bisa pilih-pilih. Kebetulan saya sudah pilih dan sudah masukkan keranjang. Oke, sebelum kita check out kita ke voucher dulu ya. Kita claim vouchernya di sini. Nah, di sini kalian claim semua voucher yang ada di sini ya. Tinggal klik klik klik klik saja. Nanti kalian bisa pilih mana yang bisa digunakan untuk produk yang kalian checkout. Oke, okay, setelah sudah selesai diklaim kita balik lagi kita balik lagi ya nah ini tampilan kita langsung aja ke keranjang saya di sini sudah pilih Xiaomi Redmi 9A ya untuk dicek out harganya satu juta dua ya oke kita langsung saja check out alamat penerima ya. Kemudian di sini saya pilih opsi pengirimannya yaitu saya pilih yang instan karena saya butuh cepat. Di sini saya akan tulis pesan ya, tolong packing aman. Saya minta warna hijau atau biru. Kemudian saya pilih metode pembayarannya. Karena video ini bayar pakai Shopee PayLater. Jadi kita klik yang SPayLater-nya. Ada tiga kali cicilan, 6 kali cicilan, beli sekarang bayar nanti. Untuk tiga kali cicilan yaitu 470-an per bulan. Untuk enam kali cicilan 250-an per bulan. Dan untuk beli sekarang bayar nanti yaitu 1.335.000. Kita pilih yang tiga kali cicilan. Saya langsung konfirmasi. Okay, setelah itu, masukkan vouchernya, langsung klik OK. Ini akan mendapatkan koin 12.849. Kita langsung buat pesanan. setelah itu masukkan pin shopee Pay nya sudah sukses kita lihat ini pembayaran telah berhasil ya sudah disetujui sisa limit saya 565.000 dan pembayarannya itu 1.309.869 Oke kita langsung lanjut berbelanja ya, ini karena sisa limitnya masih ada bisa digunakan untuk belanja yang lainnya. Oke sekian tutorial beli HP di Shopee menggunakan Shopee Paylater. semoga bermanfaat.